Halo guys, Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel saya, pertama ID. Guys, sebelum ke videonya di sini aku merekomendasikan sebuah aplikasi penghasil uang ya, Guys. Nah, jadi nama aplikasi ini adalah password ya, Guys. Aplikasi ini baru dirilis baru ini ya, Guys. Nah, bisa kalian lihat di sini saya sudah mendapatkan koin sebesar 1266 ya, Guys. Buat kalian yang mau daftar dan ikut cari cuan bareng Silahkan klik-klik pendaftaran yang sudah saya sediakan di deskripsi video ini ya, Guys. Caranya bisa dapetin koin itu gimana, Bang? Nah, oke, okay Guys. Jadi di aplikasi ini cukup mudah ya, Guys, caranya biar bisa dapetin banyak dan bisa ditukar ke rupiah tentunya caranya cukup mudah ya guys kalian bisa mengundang satu teman dalam satu hari ya guys peliharaan dan dapatkan hadiah sebesar 10000 ya guys ya nah, dalam satu hari ini secara tidak langsung undang teman untuk berinvestasi untuk dua 2% ya guys nah 50 teman membeli hewan peliharaan satu juta ya guys anda nah, tulisan invite atau undang ini guys dan nah, bisa kalian copy atau salin dan share ke sosial media kalian agar teman-teman kalian juga bisa dapat mendaftar ya guys yang mau daftar dan cari cuan bisa kalian klik-klik di deskripsi ya guys oh iya bang cara depannya gimana bang oke okay, sebelumnya kita keluar dulu ya guys nah jika kalian klik link di bawah deskripsi video ini kalian akan diarahkan tampilan awalnya seperti ini ya guys dan kalian bisa daftar akun silahkan masukkan alamat email Anda dan masukkan kata sandi dan komprimasi kemudian komprimasi kata sandi ya guys dan kemudian silahkan masukkan kode verifikasi ini guys yang ke, klik mengirim ini dan kemudian tak daftar akun dan otomatis kalian sudah terdaftar di aplikasi ini ya guys nah sebelumnya sudah saya masuk kita login dulu nah oke okay guys nah ini ya di tampilan awal aplikasinya seperti ini guys kalian scroll ke bawah dan ini banyak sekali tugas hari-harian ya guys dan bisa kalian dapatkan koin tentunya selain tugas undang kalian juga ada tugas lainnya ya guys yang bagikan grup whatsapp dan hadiah belanja ataupun join di telegram grup ya guys ataupun juga yang tonton iklan ini guys nah selain itu juga ada Lotre yang mutar ini ya guys Bisa kalian dapatkan koin lewat sini ya guys Banyak sekali tugas harian yang Dijalankan ya guys Nah undang 3 teman setiap hari untuk mendapatkan 3 kesempatan undian Habiskan 2001 undian lotre 2 peluang sehari Masuk setiap hari untuk mendapatkan kesempatan 1 undian Jadi ini satu hari masuk satu kali undian ya guys Apabila undang 3 teman setiap hari Kalian dapat 3 kesempatan undian ya guys dan bisa mendapatkan gambar ini ya guys. Nah apa gunanya gambar yang tadi ya guys? Oh, gambar yang tadi ini untuk disatukan di sini ya guys. Dan untuk mendapatkan pet tersebut. Oh ya petnya apa saja ya guys? Oke petnya mulai dari mulai dari kunci sampai arwana ini ya guys. Yang paling mahal tentunya. Oh ya caranya narik gimana ya guys? Oke kita Klik mini atau saya, dan kita klik withdraw. Nah, kita tambahkan nama rekening di atas ini, ya guys, karena saya belum mencukupi saldo ama pembayaran, jadi belum bisa ditarik, ya guys. Oke, cukup sekian dulu dari aplikasi ini. Yang mau daftar, silahkan klik link di deskripsi yang saya sudah sediakan. Oke, tanpa lama-lama, langsung saja ke kita ke video preset yang pertama. <San> Nah, oke, kita di pesan yang pertama ya guys. Oke, kita lanjut pesan yang kedua. Nah, oke, kita di yang kedua. Oke, kita lanjut pesan yang ketiga nah oke okay, dari pesan yang ketiga oke kita langsung pesan yang keempat nah oke okay, kita udah pesan yang keempat oke okay, kita lanjut pesan yang kelima. ...lima. Kita ya looking, ya oke kita lanjut bahas saja yang ke enam ya guys. Oke kita lanjut bahas yang ketujuh ya guys. Oke, okay, next peserta ke-8 ya, guys. Hey. Hey. Hey. Oke, okay, kita di peserta yang ke-8. Oke, okay, kita lanjut peserta ke-9 ya, guys. Nah oke okay. itu prinsip pesat yang ke-9 Oke okay, kita lanjut pesat yang ke-10 ya guys